Nah ini dikutip dari video online demokrasi.id dengan judul Misterius Dua Hal hanya Ditemukan di Rumah Barada E Pas Kajen Jadi Tersangka. Salah satunya bikin kaget. Butuh 26 hari bagi polisi untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dalam kasus baku tembak di rumah Irjen Perdisambu Kasus ini menjadi sorotan nasional, bukan hanya mantan jenderal yang bersuara, namun Presiden Joko Widodo pun buka suara terkait kematian Brigadir J. Baku tembak antara sesama ajudan Irjen Perdisambo ini langsung dengan cepat jadi konsumsi publik. Jenderal Bintan Dua termurah saat ini pun kembali diperiksa oleh baris krim polresian tadi. Pasca Barada E ditetapkan sebagai tersangka ada dua keanehan yang terjadi di rumah Barada E di Manado. Rumah yang terletak di Tamara Residence, kecamatan Mapanget ini masih terpantau sepi. Keanehan yang pertama adalah rumah tersebut sudah kosong selama satu bulan lebih. Tapi beberapa tanaman yang ada di rumah Barada E ini masih tumbuh dengan segar padahal menurut tetangga sekali tak ada orang yang datang ke rumah tersebut Ia tidak ada yang datang ujar salah seorang tetangga keanehan yang kedua adalah para tetangga maupun kepala lingkungan di perumahan dari Barada E sudah sangat tertutup saat wartawan mencoba mewawancarai beberapa tetangga di rumah Barada E mereka seperti menghindar. Saya tidak tahu, Pak. Masih baru saya di sini, kata seorang tetangga yang rumahnya tepat di samping kiri Barada E. Padahal dua pekan lalu, para tetangga ini dengan senang hati menerima wawancara atau membahas tentang keluarga Barada E. Dari empat orang tetangga yang diwawancarai, semuanya punya jawaban yang hampir sama dan seperti sudah diatur. Rata-rata para tetangga menghindari pertanyaan inti tentang di mana sebenarnya ibu dan ayah dari Barada E. Demikian dari demokrasi. Nah, silakan saudaraku bagi yang ingin menanggapi atau memberi tambahan, di sini saya hanya bisa berpesan. Ayo. Nah, kita ikuti perkembangan ini dan menghindari untuk berspekulasi atau berasumsi sesuai sesuai pemikiran sendiri terkait permasalahan ini. Kita doakan semoga fakta sebenarnya bisa terungkap melalui tim khusus yang bentuk oleh Kapolri. Nah, videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.